Halo semua, selamat datang kembali Saya Rehan Dan ini waktunya KodefCast Di episode kali ini Kita kedatangan bintang tamu spesial Beliau ini salah satu Yang menginspirasi saya juga Untuk buat uh, Podcast Kita langsung sambut aja Dengan meriah Rija Fahmi Ui, Rija, halo. Halo, halo, halo Halo Rehan, gimana kabar? Alhamdulillah, gimana, Pak? Uh, sehat warga ya. situasi gimana? Alhamdulillah, sehat. Kemarin, uh, apa sebulan, sekitar sebulan yang lalu sempat ke kantor karena ada keperluan. Sekalinya hmm. ke kantor ada satu yang kena, jadinya dibubarin <laughs> lagi kantornya. Kita di rumah lagi, sudah dua tahun lebih ya. Kita di rumah, <laughs> mudah-mudahan uh, segera berlalu lah, ya. Pandemi ini ya, amin ya, benar banget. Uh, jadi, eh... Uh, Mungkin Pak Riza bisa diceritain, uh, introducing sedikit. Mm -hmm. Ya, uh, oke, okay. kenalan ya. Ya, mm -hmm. buat teman-teman pendengar uh, Codevcast, uh, salam kenal. Uh, perkenalkan nama saya Riza, co-founder Hactivet. Hactivet ini mulai awalnya dari coding bootcamp. Uh, kita startnya dari 2016, jadi sudah uh, berapa tahun tuh? 2016-2022. 6 tahun ya, sudah enam tahun tidak terasa dan sekarang, eh, syukur alhamdulillah, hacktivit eh, sudah berkembang dan sudah banyak program-programnya yang darinya coding apa eh, khusus untuk development gitu developer. Sekarang kita sudah mulai merambah ke talenta digital secara umum. Jadi eh, ada pelatihan untuk developer, untuk data scientist, digital marketing, UX gitu ya, produk dan lain-lain. Oke, okay. gitu. ya, jadi eh, luar biasa ini sih guys suatu kehormatan juga bisa ada di sini hari jadi beliau ini bisa satu kayak dibilang artisnya developer versi Indonesia Aduh. artis jadi sekarang kesibukannya apa aja sih Pak Rija ini. Kesibukan, oke, okay. kesibukannya sebenarnya masih sama ya, eh, apa di beberapa tahun belakangan ya, jadi masih menyibukkan diri di komunitas, ya, eh, apa dari mulai eh, Facebook Developer Circle kemudian uh, Jakarta JS uh, walaupun lagi banyak yang ini ya, banyak yang vakum sekarang ya. Jadi kayaknya nih komunitas kiblatnya sedikit geser nih ya. Yang awalnya kan awal-awal pandemi kan kita lihat uh, webinar kayaknya menjamur sekali ya, kayaknya hampir tiap hari ada webinar gitu kan. Terus uh, mungkin bertahan setahun, udah mulai jenuh, orang-orang juga udah kayaknya agak agak enggan gitu ya ke webinar gitu ya mungkin karena engagement yang biasanya offline, sekarang harus online, terus kerjanya juga online gitu, capek kali ya akhirnya sekarang malah e, bergesernya ke ini individu-individu, satu, satu orang gitu ya, bikin inisiatif sendiri, dia live streaming kah, atau bikin discord kah atau bikin video course, kemudian bikin komunitas kecil-kecil yang sifatnya niche gitu. Bisa ada main bareng, atau ngoding bareng, desain, dan lain-lain. Kayak ada Twitter Space juga sekarang yang lagi nge kan. Yang sebelumnya ada, apa tuh, uh, Clubhouse gitu kan. Iya udah bener gitu. Jadi, uh, uh, jadi yang komunitasnya tadi besar gitu ya, ada, ada acara tiap bulan. Uh, sekarang jadi kecil-kecil karena ya mungkin agak terbatas dengan apa ya kurang bisa berkolaborasi dalam artian agak susah ya koordinasinya kalau online gitu kan jadi akhirnya mereka inisiatif sendiri-sendiri termasuk saya juga melakukan itu gitu kalau kegiatan lainnya ya masih ngisi-ngisi webinar di beberapa acara workshop juga ada pokoknya intinya berbagilah apa yang bisa saya bagikan ilmu-ilmu yang saya punya saya bagiin mentoring juga ada di beberapa program kayak Google for Startup ada Bangkit juga tahun lalu saya ikutan masih podcast juga bareng sama komunitas DeepTech dan juga sekarang aktifit juga ada podcast baru jadi ya uh, lumayan uh, ini ya lumayan banyak juga kegiatannya dan masih kadang-kadang masih sempat ngoding juga luar biasa <laughs> keokil bapak satu ini <laughs> jadi saya tuh tahu uh, beliau ini dari adepsi grupnya hmm. di facebook itu Ren adepsi mana? bandung ya? iya yeah. Bandung. Oke, okay. berarti sama Sandra sama ini ya. Sama siapa satu lagi? Zaki, Zaki. Zaki ya. Zaki. Beliau ini kayak sharing-sharing Podcastnya itu yang cerita developer. Nah, itu aku suka nontonin tuh, dengerin. <laughs> Oke. Okay. Iya, ya, tapi sayangnya waktu di apa? Uh, belum sempat ngisi di acara di Devsi Bandung sih ya. <laughs> iya. Udah keburu pandemi duluan. <laughs> Nah, e, gini kan, Parija hmm. e, ini awalnya gimana sih karir bisa apa tuh? Pertama masuk di dunia IT industri, hmm. kemudian hingga sekarang sharing di mana-mana, udah terkenal gitulah yep. di kalangan programmer. <laughs> yeah. Ya, oke. Okay. Uh, Sebenarnya ceritanya agak panjang ya karena pertama kali kenal ngoding itu dari SMP kan di istilahnya ditunjukin sama temen gitu. Terus singkat cerita akhirnya apa pivot ya yang tadinya cita-citanya pengen jadi apa elektro pengen ngambil elektro akhirnya pivot pengen ngambil IT kuliahnya coba apa uh, coba ke UI, ke ITB gak lulus. <laughs> Alhamdulillah gak lulus akhirnya masuknya ke Binus. Ya di sana ya lumayan digembleng juga dengan apa dengan berbagai uh, pem uh, programming lanjut semacam macam uh, lulus 2000. Ini ketahuan banget uh, ininya ya. Tuanya ya senior <laughs> developer. <laughs> 2003 langsung kerja eh uh, di software house, kalau dulu kan terkenalnya tuh software house ya startup tuh belum ada dulu, jadi banyak perusahaan-perusahaan tuh software house yang bikin aplikasi buat perusahaan lain gitu ya sekarang juga masih banyak ya, agensi dan lain-lain gitu terus dari software house pindah lagi ke masih, sebenarnya masih software house, cuman dia ada lembaga training namanya Linux Indo jadi lembaga training yang khusus untuk mengajarkan materi-materi materi yang berhubungan dengan Linux lah, open source gitu ya dan uh, selain ada lembaga trainingnya, mereka ada software hostnya juga. Kebetulan saya di hire untuk jadi developer di software hostnya. Dan uh, ternyata ada kesempatan di sana, kesempatan untuk uh, ngajar. Karena pada saat itu ada kelas database yang nggak uh, ada pengajarnya. Jadi kekurangan pengajar akhirnya. Ditanyain mau nggak ngajarin database gitu. Ini materinya udah ada, tinggal belajar. Terus... Uh, Seminggu berapa kali dan seterusnya gitu. Akhirnya saya berani diri untuk ngajar itu itu exposure ke ngajar pertama kali ya berbagi gitu ya. E, ternyata lumayan seru juga walaupun pada saat itu masih masih mindsetnya masih berpikiran oh saya anak back end gitu kan di belakang layar aja nggak perlu nampil gitu nggak perlu sharing sharing nggak nggak belum pernah sama sekali ke meetup belum pernah ngumpul ngumpul di komunitas di tahun itu. Terus habis itu pindah ke Uh, salah satu portal uh, berita uh, Okezon nggak lama pindah lagi diajak teman juga yang dari Okezon pindah bareng ke salah satu uh, enterprise portal istilahnya uh, jadi yang tadinya uh, apa uh, buat masyarakat umum sekarang yang enterprise buat uh, kalangan terbatas buat, buat enterprise gitu kan habis itu baru setelah itu baru memberanikan diri untuk terjun ke startup, dalam artian bekerja di startup, nama startupnya itu Haruka Edu, masih ada sampai sekarang, dan udah lumayan oke okay juga. Nah di situ ngalamin tuh, ngalamin startup yang benar-benar baru dari ide, jadi pas join itu saya employee kedua, jadi kita cuma ada ada tiga foundernya dan ada dua developer. Saya developer yang kedua. Kita bikin dari awal benar-benar dari nol sampai akhirnya launching dan selesai. Setelah itu saya dapat tawaran yang sangat menarik gitu ya. Jadi di 2012 eh bukan 2012 sorry di 2014 2014 itu saya dapat tawaran dari startup. Foundernya orang Belgia dan dia digital nomad dari, dari Bali, terus ke Jogja, terus akhirnya ketemu di Jakarta secara nggak sengaja, ketemu di Jakarta, terus dia nyari uh, Nyari developer, ada nggak temen developer yang mau di hire gitu. Nah di sini sebenarnya udah berasa tuh semenjak saya dari Okezone OK juga, dari kemudian Enterprise Portal dan juga Haruka Edu itu udah berasa kan. Kok, mau bikin tim tuh sulit gitu nyari-nyari apa engineer gitu ya bahkan orang Belgia pun sampai susah gitu jadi begitu ketemu di Jakarta ngobrol-ngobrol akhirnya dia lanjut lagi kan dia mau sampai ke pulang ke Belgia jadi dia lewat Malaysia pokoknya menjelajahi dunia lah gitu ya pas beberapa bulan setelah kita ketemu di Jakarta dia di Malaysia terus dia masih nanyain lagi ada nggak teman developer ini kita udah susah banget soalnya dia basicnya bukan IT dia bikin produk digital namanya Citizen Lab dia CEO, kemudian ada satu foundernya lagi itu dia designer, tapi si CEO ini yang akhirnya belajar otodidak, belajar ngoding otodidak. Tapi kan dia ada hal-hal bisnis yang harus di apa kan, yang harus diuruskan selain ngoding kan. Akhirnya karena kasihan dan juga karena saya suka dengan produknya, akhirnya saya bilang. Nah, ya udah deh, mumpung belum ada developer, belum dapat developer, saya bantuin deh. Tapi saya part, apa? Saya kerjanya cuma bisa 2 jam, 3 jam dalam satu hari gitu. Saya kerjanya malam, pada saat itu kan saya masih diharuka itu, masih full time kan. Jadi ya part time lah gitu. Terus tanya bayarannya gimana ya, loh, nanti aja gampang gitu. Nanti kalau kalian udah dapat funding, uh, inilah gitu. <laughs> lah gitu, yang penting produknya jalan dulu, saya bilang gitu kan. Ini saya bantuin, bantuin, bantuin. Nggak lama mereka sampai ke Belgia. Mereka pitching ke uh, pemerintahan Belgia, di sana mereka ada, ada ini ya, ada program pemerintah kalau ada startup uh, bakal dapat funding dengan gampang gitu, segampang itu kayaknya ya ke di luar gitu kan. Akhirnya mereka dapat funding, dia bilang, oh iya waktu waktu di Malaysia itu dia sempat bilang kalau misalnya nanti kita dapat funding, kamu kita hire ya, dia bilang gitu. Ya udah, saya iyain aja gitu kan, iyalah gitu, walaupun nggak mikir panjang gitu ya. Akhirnya dapat funding, eh kita dapat funding nih. Uh, jadi gimana, mau nggak di hire full time? Saya pikir-pikir uh, kayaknya seru juga gitu, pengalaman baru, uh, kerjanya remote ya, dari uh, mereka di Belgia, saya di Jakarta, uh, gajinya juga euro gitu kan, lumayan gitu kan, dan akhirnya udah saya beraniin diri untuk ngambil. Habis gitu. dari sana ternyata uh, ya startup, ya namanya startup ya, itu targetnya kan lumayan ini ya, lumayan uh, fix gitu kan. Targetnya itu November November 2015 itu mereka udah dapat setidaknya satu klien gitu ya, satu customer gitu lah. Satu customer, customernya itu adalah uh, pemerintah daerah. Mereka uh, targetnya smart city kan. Ternyata meleset. Jadi November sampai sampai uh, bahkan sampai Januari pun mereka belum dapat. Akhirnya mereka bilang, uh, maaf nih kita enggak udah habisan duit dan nggak bisa ngaji kamu lagi gitu pilihannya ada dua antara tetap kerja part time kamu cari kerja freelance yang lain mm -hmm. atau resign gitu karena kita nggak bisa bayar gitu akhirnya saya mutusin resign nah lagi resign cari-cari kerjaan ketemu sama uh, founder yang sekarang sama Ronald dia juga awalnya mau hire saya sebagai developer ada satu project yang lain gitu kan ngobrol-ngobrol ngalur-ngidul -ngobrol, akhirnya kok uh, kita punya kesimpulan, punya keresahan yang sama, yaitu cari developer susah, dia juga bikin tim, dia CTO di perusahaan yang sebelumnya uh, mengalami hal yang kur kurang lebih serupa ya, jadi uh, udah nyari developer susah, nyari yang fresh graduate terus di nurture, di training ya. setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun habis itu uh, di hire sama perusahaan yang lebih besar, terus dia harus ulang lagi ulang lagi, capek gitu kan Terus saya aja, kenapa nggak kita bikin aja? Itu apa pabriknya uh, gitu kan? Karena Pernah. ya kebetulan saya juga suka dengan apa, bagi-bagi ilmu ya. Saya punya ilmu sedikit lebih daripada teman-teman ya. Saya maulah bagi ke banyak orang, saya bilang gitu ya. Udah dari situ Desember 2015, uh, awalnya kita coba-coba dulu, jadi kayak part-time gitu ya, proyek iseng uh, Februari Maret ya. Udah kita. Full time aja di activate kayaknya nih menjanjikan gitu ya. Udah akhirnya full time di 2016. Gitulah pekerjaannya sampai sekarang ya masih di activate masih ingin mengembangkan activate terus gitu. Luar biasa activate juga sekarang udah ih tumbuh pesat banget ya. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> Berarti dulu uh, gak ada kayak background dari uh, orang tua yang ke teknologi juga ya? nggak ada. ada juga nggak ada cuman waktu itu privilege-nya adalah saya di saya punya komputer di rumah mm -hmm. punya komputer dipakai untuk main game sama buat ngeprint misalnya dulu <laughs> ngeprint tugas bikin apa cover gitu kan nah itu seringnya itu dipakai nah teman saya yang satu bangku di sekolah mungkin dia tahu ya potensinya komputer itu nggak cuma buat game sama buat office staff gitu ya jadi Tiba-tiba satu hari dia bawa buku, dia bilang, ini baca jangan main game dulu katanya. Dan buku itu adalah buku Q Basic. Jadi buku pemrograman Q Basic. Dan menariknya adalah entah ini kebetulan kayaknya sih kebetulan ya. Entah ini kebetulan atau beneran dia tahu si buku Q Basic ini kompilernya udah ada di komputer. Jadi Windows gitu kan, Windows jadul gitu kan. Tapi kalau kita jalankan basic, bisa di situ. Jadi kalau kalau sekarang kan kayak kita harus download dulu kan. Kalau dulu belum ada internet sama sekali. Harus ada disket mungkin ya. Kalau misalnya yes. buku-buku yang dulu kan ada disket, ada CD gitu kan. Harus diinstal dulu kan. Kalau ini karena buku dari perpustakaan kan nggak ada CD-nya, nggak ada disketnya. Dan ketika saya cobain terus saya kompal jalan gitu di, di komputer itu ajaib banget sih. <laughs> uh, kemudian apa sih yang pertama? kayak pemrograman apa yang dipelajari gitu kan hmm. apa Rija ini waktu dulu ya. ya awalnya itu tadi Q basic Q basic, kan. Kan. Q, -basic kan. Q basic itu kan bahasa bahasa basicnya kan iya basic bahasanya kan tapi Q itu kan dari Microsoft punya kan QBasic basic kan dari situ berkembang ke Visual Basic jadi SMA itu saya belajar Visual Basic dari buku di SMA itu enggak ada pelajaran programming adanya belajar komputer, belajar pakai spreadsheet, word processor, gitu-gitu ya tapi saya belajar sendiri, belajar dari buku sama ada les juga sorry kalian dulu dari les, udah setelah dari lulus SMA memutuskan niat untuk ngambil jurusan IT masuk ke BINUS Mm -hmm. mulai belajarnya beda lagi belajarnya Pascal pada saat itu. Oke ya. Terus uh, bisa nemuin kayak kayaknya saya tuh lebih ke back end deh gitu. Mm -hmm. Yaitu, <laughs> itu gimana sih perjalanan? Sebenarnya sebenarnya enggak nggak saya tuh orangnya bukan apa ya bukan uh, yang nggak suka mengotak-otakan saya anak beken atau apa ya tapi uh, semua saya coba pada saat itu bahkan kuliah pun saya pernah uh, tersesat dalam tanda kutip cobain desain karena tertarik banget wah desain keren gitu kan dulu zaman dulu tuh ada namanya um, micromedia flash ya Adobe ya flash. terakhir ya flash ya bikin-bikin nah, animasi gitu kan. Oh, kayaknya menarik banget. Akhirnya kursus flash, dapat sertifikasi, terus kayaknya, uh, wah, kayaknya desain oke okay juga nih. Sampai akhirnya sempet, pas kuliah semester berapa gitu ya, semester 4 atau semester berapa gitu, coba apply ke salah satu perusahaan, perusahaan kecil, uh, yang uh, ini, yang buka lowongan desain. Nah, pada saat interview itu, baru terbuka mata saya bos sih nggak bisa desain, nggak punya sense of design sama sekali gitu, nggak ada bakat gitu ya, kurang bakatnya gitu. Akhirnya kembali lagi ke programming, ya, balik lagi. Cuman ya tetap saya nggak mengotak-otakkan saya back end, front end, pokoknya semua peluang, semua bahasa pemrograman itu saya belajar aja gitu, sampai akhirnya ya mungkin terbentuk dari ini ya kebutuhan dan uh, dari apa pekerjaan yang saya dapat gitu, karena software house kan banyak apa ya, banyak program-program yang bukan kayak bikin produk gitu. Misalkan kalau Gojek Traveloka itu kan bikin produknya satu ya, walaupun ada perkembangannya ke sana kan, tapi produknya satu kan. Kalau software house kan bisa macam-macam, uh, bulan ini bikin akun mungkin mungkin bulan lagi bikin aplikasi buat sekolahan misalkan, bikin aplikasi apa gitu. Jadi banyak explore ke sana, uh, dan ternyata memang. Uh, apa ya. Kuatnya saya berasa tuh di back end sebenarnya gitu. Sampai akhirnya baru fokus uh, ke front end itu semenjak hacktivate sebenarnya. Kalau dulu saya nggak suka sama front end karena susah, <laughs> <laughs> susah. Sempat mobile juga sempat pernah bikin aplikasi mobile juga dari dari nggak tahu apa-apa gitu ya. Waktu itu iPad versi 1 dulu. Saya bikin iOS uh, aplikasi iOS buat uh, apa? Uh, waktu itu, occasion okay TV. Waktu itu cuman oh, gak uh, sampai publish gara-gara masalah di apa Apple, permissionnya agak susah gitu. Tapi bener benar belajar dari nol, belajar sambil kerja lah gitu. Android juga pernah ya, udah banyak nyoba-nyoba uh, banyak gitu. Semua saya cobain aja, luar biasa. Kemudian di kantor, berarti masih ngoding nih. Di kantor untuk keperluan kantor sebenarnya enggak. Cuman kalau misalkan ada kebutuhan untuk bikin materi ya, misalkan workshop kah atau bikin kelas baru atau materi baru, biasanya nguliknya ya lewat coding kan. Contoh-contoh aplikasi sebenarnya kalau dibilang ngoding e, dibilang beneran bikin produk enggak? Belum. Belum ada. Tapi kalau untuk bikin aplikasi contoh untuk mendemokan sesuatu yaitu itulah pekerjaannya. Gitu. Oke, terus sehingga cerita bisa terkenal di dunia programming gitu di Indonesia ini tuh. Iya. <Gunca> <tuk> Gimana sih ceritanya? Iya, <tuk> jadi waktu dulu yang seperti yang saya sebutkan tuh saya kurang terekspos dengan komunitas kan. Bentar, ada pesawat lewat. <tuk> Kedengeran nggak? Iya. <tuk> <tuk> Oke. Okay ya. Jadi yang apa yang tadi saya sempat dapat exposure untuk ngajar, tapi di luar itu saya nggak belum dapat tuh, belum dapat esensinya komunitas itu apa sih, ngumpul-ngumpul, apa itu belum ada sama sekali. Ya, saya kerja, ya kerjain pekerjaan sehari-hari di kantor, selesai pulang kantor pulang pulang masih ngoding sebenarnya. Jadi memang hobinya ngoding ya. Jadi pulang ya belajar, antara belajar bikin-bikin sesuatu, hobi aja gitu, iseng-iseng. Tapi belum belum terekspos sampai satu uh, waktu di Haruka Edu tuh baru mulai. Oh, ini ada komunitas Python. Saya ingat banget dulu pertama kali datang ke meetup itu, meetup-nya Python. Karena pengen belajar Python, uh, baru tertarik akhirnya coba apa uh, ikutan Jakarta JS dari Jakarta JS saya dapat kesempatan untuk pertama kali tampil meet up gitu ya di depan orang presentasi itu ya dulu waktu kuliah bahkan uh, disuruh presentasi aja nggak mau gitu kalau bisa misalkan kerja kelompok gitu yang presentasi orang lain saya cuman ngeklik ngeklik slide nya aja gitu nggak pokoknya nggak mau tampil sama sekali yeah. uh, apa orang tua juga sempat bilang udah uh, apa nanti lulus kalau bisa ambil S2 terus habis itu ngajar nggak mau saya nggak mau jadi dosen gitu nggak ada keinginan sama sekali gitu kan sampai akhirnya ya itu, misi meet up oh, kayaknya menarik juga nih gitu karena waktu itu ada kebutuhan kan ada kebutuhan untuk cari orang tapi susah gitu akhirnya cobalah ke komunitas komunitas ngobrol sama teman-teman siapa tahu dapat gitu kan ternyata memang itu jalurnya ke sana gitu akhirnya tertarik akhirnya setelah ngisi satu dua kali malah ditawarin jadi ini pengurus udah ikutan aja kita apa jadi kontribusi tetap gitu kontributor tetap di di, di Jakarta JS kalau misalkan ada apa ada meetup terus pematerinya belum ada ya udahlah kita yang ngisi gitu akhirnya ya udah dari sana berkembang kemana-mana ke Facebook Developer Circle dapat kesempatan ke sana ke Google apa Developer Expert juga ada ya kemana-mana itu juga salah satunya juga yang membuka jalan sebenarnya Hactivist sih jadi pada saat activity uh, mulai dan apa tim marketingnya kan harus apa ya istilahnya ya mengorbitkan salah satu orang sebagai maskot gitu kan <laughs> jadi saya ikut ikut itulah ikut terkenal gara-gara di marketingin sama Hactivist juga <laughs> Biar biasa Dan sekarang juga udah kita daftar jadi Google developer expert ya Iya untuk web teknologis betul kategori ini. kategori web ya terus eh, ada nggak sih kayak harapan atau nextnya pari jadi hmm. pengen pengen apa sih oke okay. apa yang pengen dicapai apa yang pengen dicapai ya pengennya sih ingin hiktivit ada terus berkembang terus gitu ya dan visi misinya hiktivit yang menutupi gap bisa pen jadi penyuplai talenta digital apa bisa terpenuhi lah gitu itu itu secara profesional ya secara profesional kalau secara personal sebenarnya pengen pengen ini sih apa konten kreator gitu ya pengen lebih diapresiasi sama lebih dihargai gitu kan kan enak ya kalau misalkan kita bisa bikin course bisa bikin ibu e buku yeah. bikin plugin lah atau bahkan podcast gitu dan yeah. orang dengerin podcast ada iklannya atau bahkan orang dengan podcast bisa bayar gitu premium-konten premium kan enak ya kayak di luar ya gitu jadi kalau di luar tuh mereka sangat mengapresiasi apa yang kita buat. Bahkan orang ya, yang benar. jual tema tim buat Visual Studio Code aja, yang sebenarnya Visual Studio Code itu gratis dan tema itu yang gratis banyak banget gitu. Dia hmm. bisa hidup dari situ gitu. Yeah. Uh, saya ini banget gitu apa kayak uh, cemburu banget <laughs> di luar gitu ya. Kalau di sini ya jujur ya masih masih belum belum uh, belum ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya mengarah ke sana gitu. Karena pengalaman juga lumayan ya, pernah bikin course gitu ya, video course gitu. Eh nggak lama muncul tuh di toko ijo, di toko oren dengan harga yang luar biasa murah gitu kan. Dan saya gak dapet apa-apa, cuman <laughs> sedih sih melihatnya gitu kan. C kalau ini dibiarkan terus menerus ya kasihan konten kreator gitu. Yeah. Kalau mereka katakanlah kalau kita berhenti gitu kan, berhenti yeah. podcast, berhenti bikin konten gitu. Coba bayangin uh, ya teman-teman belajarnya dari mana gitu. Udah gak ada yang bikin konten lagi gitu kan. kasihan gitu kan. Jadi uh, saya pengen ya kita lebih dihargai. Ya mungkin teman-teman mungkin bisa bilang, wah saya gak, gak bisa dukung dengan duit misalkan. Ya gak apa-apa, gak mesti dengan duit dulu. Bisa Betul, dukung setidaknya. dengan semangat gitu kan. Bisa dukung so, yes. dengan membagikan hal-hal yang bermanfaat ke teman-teman yang lain yang belum tahu. Misalkan, wah ini podcastnya... Uh, Kodevcase ini keren nih. Ya udah bagikan ke teman-teman gitu kan. Jadi semakin ramai ya kita juga jadi secara apa ya? Secara mental juga makin senang untuk berkarya. Benar, benar bang. Jadi hmm. lebih apresiasi gitu ya. Apresiasi jadi. ya. Mungkin terakhir nih karena waktu juga. Ada nggak sih kayak tips terus advice dari Pak nih buat Hmm. orang di luar yang baru memulai programming atau yang pengen okay. dia tetap istiqomah gitu. Oke. Okay. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau belajar sesuatu programming kah, atau apapun ya, ingin menguasai skill sebuah skill atau sesuatu gitu, bisa dicapai dengan belajar. Belajarnya juga bisa banyak cara bisa baca buku bisa baca artikel bisa nonton video bisa dengan podcast macam-macam ya apalagi sekarang ya di internet kayaknya semuanya ada ya mulai dari yang berbayar sampai yang gratis gitu ya yes. uh, tapi kalau misalkan mau ilmunya lebih nempel dan bisa lebih bermanfaat buat banyak orang habis belajar terus ilmunya dibagiin ke teman-teman caranya juga bisa banyak bisa banyak bisa kalau nggak pede ngomong gitu ya, Nggak pede ngerekam video gitu bisa dengan menulis artikel, bikin video tutorial kalau apa coba-coba gitu ya. Kalau nggak enggak apa wah saya nggak kurang narsis nih gitu enggak. Ya udah enggak usah enggak usah pakai kamera gitu ya, pakai screen case aja gitu juga bisa kan gitu kan. Atau kalau yang nggak mau kelihatan sama sekali bisa podcast, audio only misalkan. Macam-macam gitu ya. jadi caranya banyak enggak ya kalau kita bilang uh, setelah apa ngajar gitu kesannya kayak oh harus jadi dosen harus jadi guru nggak mesti ya walaupun bisa gitu. Jadi dengan kita ini ini apa ya uh, yang saya dapatkan secara personal juga gitu. Jadi pada saat saya belajar sendiri atau belajar di komunitas ya uh, itu juga lumayan bagus gitu ya. Pada saat terutama pada saat saya belajar sendiri ya saya cuma dapat ilmunya misalkan saya belajar A sampai D gitu ya. Tapi ketika saya bagikan ke teman-teman yang lain dengan kemampuan saya saat ini A sampai D, tiba-tiba ada yang nanya kalau kayak gini gimana? oh iya ya, saya belum belajar ini nih jadi ada, ada perspektif lain yang tadinya saya belajar A sampai D akhirnya saya explore sampai F mungkin sampai uh, J mungkin jadi lebih banyak, lebih kaya pengalaman kita, makanya dan juga ilmu yang kita dapat dari belajar, itu bisa lebih lebih nempel, jadi lebih ingat karena kita sudah menyampaikan ke orang dan orang sudah menerima apa ya kadang-kadang kan kita merasa ngerti kan oh ngerti nih cara-cara bikin looping kayak gini misalkan terus begitu ada yang nanya ini kok looping saya error ya terus kita lihat-lihat iya ya kenapa ya akhirnya itu jadi kayak apa ya jadi kayak manifestasi di di otak kita akhirnya ketika kita uh, jadi lebih hafal gitu, jadi lebih ingat. Oh, waktu itu pernah ada kejadian ini. Oh, salah ini bukan lebih besar, ternyata lebih kecil dan lain-lain gitu. Jadi uh, itu itu apa? Cara belajar yang menarik. Salah satu cara belajar yang menarik. Bukan hanya untuk kita, tapi juga bisa bermanfaat buat banyak orang dengan kapasitas kita masing-masing. Gak usah nunggu kita expert dulu. Ah, saya belum expert, nggak mau sharing, nggak gitu. Karena percayalah akan ada uh, apa orang yang lebih nubi daripada kita di luar sana. Banyak. <laughs> Sharing is caring ya, luar biasa. Yes. Makasih banget nih, Parija udah main-main ke sini. Siap. Makasih banget. Yeah. Ya jadi sukses juga buat uh, apa uh, podcastnya. Kami. kasih. Sukses <laughs> terus Parija. Sehat selalu. Makasih banyak sekali lagi buat main-mainnya ke sini. Jadi itu tadi cerita dari Pak Rija dan juga beberapa tips uh, and advice-nya. Uh, mungkin nanti bisa buat lagi ya. Boleh, boleh, boleh. <laughs> yeah. Dengan senang hati Kali saya lagi. akan <laughs> datang lagi. lagi, ngobrol lagi, kita seru kayaknya ya. Iya yeah, benar. <laughs> so, it's a wrap guys. Thank you for watching. Uh, saya Rehan, saya Hati, and salam. Peace, bye-bye.